Welcome back to my channel again, Summer Zombie. Jadi kali ini ini spesial hmm. banget, sih spesial di mana di Jepang ya Japu ya? ya, Dari Jepang. Jadi, Conser, konser yang konser konser gitu konser besar yang gitu, tapi ini udah, udah datang dulu ya di Japu Festival. Judulnya On the the Double Day dan ini ada yang ada paling hmm, paling tinggi, paling tinggi, paling tinggi. Ya? Ya. mungkin, mungkin, mungkin sejarah di <laughs> tiga dua satu enjoy uh. orang, -orang Korea uh. Masalah. Uh. Masalah. Uh. Masalah. Uh. Masalah. Örgürken ne haşoq boldı Um Cirka ini dia mengayak dia terbosong sana itu kita tidak bisa saja tidak lagi berkali-kali saudarama 아파트 부품 매듭이 새니께 Terima Tolong Oh my God. You can us meet You can us meet You can us meet You can Gue gimana ya? Gue mau, mau komentan gimana ya? Muka dia angel aja gitu Dengan suara dia den, nada dia tinggi gitu Luar biasa Bapak kalem, bapak kalem kalau <tuk> gue bilang Gue mau ngomong lain gue Udah gitu kenyataan gak? gimana? Lu? Ya <tuk> <tuk> <tuk> nah, itu bergerak Ipul <tuk> empat Pusat, pusat, pusat <tuk> karena enggak empat juga dan tadi itu sebenarnya ada yang betul yang tertinggal itu hmm. kuncinya D8 ya nggak tahu. Tahu, ya, ya. tahu mungkin kita nggak tahu ya mungkin kalau lebih pamah udah ngasih udah serius-serius rupanya tuh not itu delapan hitung nggak ada di piano pak dan piano dan yang lain cuman dia dia orang dong <laughs> bias is the best. Sangat atem. Luar biasa lah. Merah-merah. Luar biasa. Hm? Luar biasa. Amazing. Udah komen. Yeah. Cukup bagus. Cukup bagus. Hmm lumayan bagus iya ulang dong bagus lumayan biar biar 10 menit <gulang> gue <gak> yang <gulang> <gulang> tapi ini tahun 2017 ya bro gila konsernya aja udah tahun lalu aja udah <gulang> <gulang> lu bakal upgrade nih 2020 belum balik belum balik biasa pantul so thank you and see you next time